Aduh, lapar kali perutku lah Di rumah istri marah-marah terus oh. Kerjaan gak dapat dapat Mau makan apa aku ini? Nah, ini dia, dia. nih Omae wa mou ah, ah, ah, ah. Aduh, enak kali lah jadi kata gini Macem pakaian aja aku dicantol-cantol kayak gini Aduh, datang pula dia nih Mati lah Jangan mendekat, jangan mendekat jangan mendekat hei, hei, hei, jangan kedekatinya pula aku hei, hei. Hey,